Yang diunggah oleh idola kesayangan kita Masya Allah banget Surprise di hari dan tanggal yang sangat bahagia Masya Allah Mudah-mudahan rumah tangga Dene Elasti dan kakak Bilar Selalu diberikan kebahagiaan Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Momen ini para sahabat diunggah oleh Agung sendal putih dan yang mana, di sini juga ada sebuah kalimat yang tentu luar biasa banget dituliskan. Sendal Putih Bilar mengatakan, semoga kalian jodoh Teljana yang cuman mau bilang mereka bukan pasangan konten dan medsos. Mereka ini akan membagi mana yang mereka mau ke kita. Kalau mereka pasangan yang apa apa di kontenin dan berapa banyak videonya, ingat saat mereka makan malam romantis berdua yang kakak pamer vote Kalian dedek seromatis itu dan gak ada vlognya. Soalnya ingat kan pas wawancara di antv sama Vega, dedek bilang setiap monsery pasti kakak kasih kado dan bunga dan ini itu saling kasih jadi dua-duanya sama. Bedanya dedek perempuan suka kasih surprise kalau kakak kan khas cowok biasanya nggak sih ya udah kasih aja nggak pakai bak. Wow, please banget sebelum mikir Ya udah aneh-aneh cobalah memahami Kalau mereka ini bukan pasangan konten Dan medsas diingat, dipahami Dan tentunya digarisbawahi para sahabat ya Ini adalah kebahagiaan banget untuk kita semua Masya Allah Semakin bangga mengidolakan Dedek Lesti dan kakak Rizky pilar. Dalam postingan tersebut juga, tentu banyak sekali komentar, banyak sekali respon yang diberikan. Salah satunya dari akun, Surya Aprilia, mengatakan sebenarnya bersyukur mereka berbagi sama kita. Ingat ya, mereka itu sudah halal, jadi mau yang kasih kejutan itu dede ataupun bilar itu sama saja. Biasanya wanita itu kalau sudah mempersiapkan itu semua berarti laki-laki itu sudah buat dia bahagia Tidak masalah buat yang berpikir positif semua hal yang dilakukan dari hati Ah sudah kita lagi nikmati masa bahagia Biarkan saja yang berpikir mereka salah Padahal belum tentu bila tidak kasih kejutan buat istrinya Kita tetap Optimis tetap positif persahabat ya, sebagai fans sejati Doakan support dan dukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Dan kita lihat juga persahabat ya, kebunganan selanjutnya Masih di akun instagram yang sama. Wah, Masya Allah banget ya, inilah diriakan surprise Untuk hari bahagia Lesley Yang pertama, masih PDKT Kita lihat persahabatnya selamat tanggal 24 sayang Masya Allah banget ya Dan setelah lamaran ada juga kejutan surprise yang diberikan Happy anniversary 24 Juli Dan tentu untuk setelah menikah saat ini Persebet ya Tentunya unggahan kemarin Selamat tanggal 23 sampai 24 sayang Masya Allah banget ya Luar biasa Ini mah tentunya kebahagiaan yang kita rasakan Masya Allah Seharian kemarin tidak ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Eh, waduh, malam hari banyak sekali kejutan yang disuguhkan oleh Lesti dan Bilar Itulah, inilah kesayangan kita beda banget dengan yang lain, Masya Allah Mudah-mudahan selalu banyak dukungan, selalu banyak doa yang baik diberikan juga dari orang-orang yang tulus Mencintai Lesti dan kakak Rizky Bilar dan selanjutnya para sahabat perhatikan juga Di sini juga ada sebuah spesial Dari Ayah Kejora unggahan semalam bersahabat yang memposting Sebuah postingan foto bareng istri tercinta Mama Masya Allah Mudah-mudahan saja keluarga Besar dari Leslar selalu diberikan Kesehatan dan perlindungan Ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Ayah Kejora semalam dengan menyebutkan kalimat Bismillah katanya itu Masya Allah mudah-mudahan semoga Ayah kejora dan keluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin Ya Robbal Alamin untuk berikutnya ada sebuah unggahan spesial juga dari Wawan Potret wow. Wawan Potret ini unggah sebuah postingan video Lesti dan Rizky Pilar ketika di acara Indosiar persahabatnya saat dapatkan penghargaan bersama Coach Adibal, masya Allah. Dan perhatikan juga di postingan ini ada kalimat yang dituliskan oleh Kak Wawan Potret awal foto Bang Bilar bulan Desember 2020 saya perhatiin sampai sekarang Bang Bilar selalu peluk teh lesti mau saat live on cam maupun tidak. Semoga saja yang masih jomblo bisa dapetin Jawa seperti Bang Bill Wow, Masya Allah bangga persahabat ya Ini terbukti nih langsung dari Kak Wawan Potret Yang melihat secara langsung idola kesayangan Kalau Kakak bilang itu persahabat ya Mau saat live, on camp, maupun tidak persahabat ya Selalu saja meluk Dede Lars Inilah kasih sayang yang tulus diberikan oleh kakak Rizky Bilar Allah banget ya Semakin bangga bahwa kekiutan perumatisan yang tidak dibuat-buat itu langsung dibeberkan oleh orang-orang yang selalu melihat secara langsung Persahabat ya Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan kakak Rizky Bilar Untuk berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah Tentunya postingan juga dari female.com Ini sih mengunggah sebuah postingan kabar dari Lesti Ini fashionnya dedek ya Sebelumnya itu sebuah kalimat juga yang dituliskan Jika biasanya Lesti Gejora tampil stylish dengan harga yang fantastis Di setiap kesempatan penampilan saat menghadiri acara tujuh bulanan Aura Hermansyah cukup berbeda Meski terlihat legam Harga outfit yang cenderung terjangkau tersebut ternyata berhasil mengejutkan netizen Perpaduan long dress warna putih dengan outer dari daily darling, penampilan Lesti pun banjir pujian. Cek gambar berikut untuk lihat detailnya. Duk ya, coba kita lihat aja. Harganya dikenakan uh, baju dedek Lesti kejora. Persahabat ya, itu untuk dressnya aja. Dibantos harga lima 255.000 Dan tentu untuk bajunya persepet ya delapan ribu. Wow ini sih harga tertentu jangkau Tetapi terlihat elegan banget dan hingga banyak banjir pujian yang diberikan Masya Allah mudah-mudahan saja idola kesayangan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya, ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan juga semalam dari Dedek Lesti Kejora, yang mengunggah sebuah postingan video. Dedek Lesti masih diinfus dan masih dirawat di rumah sakit sepuluh jam yang lalu persahabat dan Dedek Lesti pun menuliskan sebuah kalimat: "Sehat-sehat anak baik, sambil elus-elus perut persahabatnya, mudah-mudahan Dedek Lesti dan BBL diberikan kesehatan, dan untuk persalinan nanti semoga diberikan." pelajaran amin ya rabbal alamin. Ke kabar selanjutnya bersobat kita juga mendapatkan kabar spesial dari Kak Rivi MV 5 jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan momen satu tahun yang lalu bersamanya bersama Lestika kejora. Wah, masalah banget ya bahagia. Tentunya Kak Rivi rindu sangat dengan tidak elastik dan mudah-mudahan bersahabat ya kebahagiaan selalu diberikan. Tak henti-hentinya selalu kita mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya, jangan sampai lupa bersahabat ya. Ini ada info penting, ini sekedar mengingatkan bahwa hari ini. Akan hadir acara cinta abadi Leslar, tetaplah setiap bersamaku yang akan tayang jam 9.30 waktu Indonesia Barat, hanya di ANTV. Yuk, jangan sampai ketinggalan karena episode terbaru bersahabatnya hari ini bakal seru banget, masya Allah banget ya. Tentunya kita mudah-mudahan tetap kompak untuk mendukung yang terbaik untuk karya-karya Leslar Entertainment. Dan persahabat ya, nontonnya harus di TV Biar rating cinta apa di Leslar itu naik Persahabat ya, tunjukkan kekompakan dan kesulitan kita Sebagai fans sejati dari Leslar Dan berikutnya persahabat ya Lagi-lagi kita mendapatkan kabar yang kurang enak didengar Ketika live Instagram Tehnovi Semalam persahabat ya oh, Ada yang fitnah kekambilan kembali persahabat yang mana sini Kak Novi menyampaikan sebuah kalimat bersahabat ya Karena kakak Bilar itu ninggalin dede Lesti yang sedang sakit main bola katanya tuh Coba perhatikan dulu di kalimat video Instagram ketika live Kak Novi semalam bersahabat Katanya Bilar bilang Bilar main bola bininya lagi sakit kasihan ya di itu. kok tahu? Orang dari tadi nemenin bininya kok. Tuh, persahabat ya sampai tenopi aja kesel banget ya. Gak tahu sebenarnya Rizky bila itu menemani dari pagi persahabatnya, masya Allah. Ini sih yang selalu membuat kita tentunya geram banget pada netizen yang selalu saja mau fitnah, tidak tahu kebenarannya, masalah, sahabat. Ya tetap optimis saja. Mudah-mudahan Leslar sejati selalu mendoakan dan mendukung yang terbaik. Momen ini diunggah kembali oleh akun sendal putih Anastar Billar. Ada kalimatkan juga yang dituliskan. Kadang akal nggak pernah dipakai ya, dan tahu lah selalu itu jarang pamer mereka lagi apa, lagi di mana, lagi ngapain, eh udah mikir jauh aja. Ya jelas lah suaminya istrinya hal begini harus dikasih lihat ya ke orang kalau mereka lagi barengan. Mereka itu udah bahagia di real life, jadi nggak perlu pamer di media sosial. Mereka bukan pasangan sosmed dan konten, kalau liat. Live-nya Novi pasti juga dengar dia telepon ke Bilar untuk rumah sakit jam 6 pagi Yang penting kita doain supaya Lesla selalu sehat aja Tuh, bersahabat ya Mudah-mudahan tentunya idola kesayangan kita diberikan kesehatan Dan ide Allah yang diberikan kekuatan Amin, ya Rabbal Alamin Masih menunggu kejutan gambar baik selanjutnya Jangan kemana-mana, tetap stay tune Dan kontengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru